Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan pasnya spesial bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada tentunya postingan foto Abang L dengan gaya kedipan mata Aduh Masya Allah banget ya Abang Fatih Selalu menjadi penyemangat warga Konoha semuanya Mudah-mudahan Abang El selalu sehat dan selalu bahagia Dan jangan lupa juga bersahabat ya untuk semuanya Tiga hari lagi voting ditutup semangat guys Support Lesti Kejaran di langit musik Jangan kendor semangat kita Buktikan bahwa kita tetap semangat, tetap kompak, tetap solid untuk dukung karya Bunda Lesti Bismillah Borong Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022 Kita simak juga di unggahan Langit Musik Langit Musik baru saja memposting deretan artis yang masuk nominasi Female Singer of the Year Salah satunya ada Bunda Lesti yang bikin keren persahabat ya Bunda Lesti, itu adalah satu-satunya penyanyi dangdut yang masuk dalam nominasi female singer of the years melawan para artis pop persahabat. Dan jangan lupa juga, NSP-nya aktifkan persahabat, ialah lentera Bunda Lesti, kodenya LTKV persahabat. Yuk sama-sama kita doakan, support, dan dukung. Bismillah, mudah-mudahan Lesi Kejora bisa membawa pulang piala Penghargaan IMA 2022. Kemudian juga persahabat, ada postingan dari Cigemo ya, ada postingan Papa B. Ini merepost post kembali postingannya Bagas dari Toba Boys, namun kita dibikin sapok juga kalimat yang diunggah. Melihat hasil tim Golden Warriors sampai sekarang, saya masih optimis plus realistis Kita lihat aja ya, nanti kita masih terus berbenah Rizky Bilar sebagai CEO Golden Warriors Wow, ini mah vitamin B bagus persahabat ya Masya Allah, saya selalu Papa B Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabat ya banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan di diantaranya dari akun Sriandi Baginda semangat terus buat Bilar Masya Allah, dukungan dan support yang diberikan kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya dari akun Instagram Bilar8846 Let's foto baru atau lama saya, katanya tuh ya ada pertanyaan di Balas Archie Gemoy di IG-nya Bagas, katanya tuh persahabat, kita lihat juga Jawaban dari Nonon Mozart, foto baru itu jersey ada PS-nya, tuh persahabat. Mudah-mudahan ya, pokoknya dukungan harus kita selalu berikan. Mudah-mudahan semakin banyak lagi doa yang diberikan untuk Papa Bilar. Kemudian juga persahabat ya, ini lagi ramai banget dengan postingannya Papa B. Setengah jam yang lalu, Papa Bilar memposting sebuah kalimat dengan bahasa Inggris. Namun kita lihat arti dari postingannya Papa Bilar diunggah oleh Kak Rus, saat kelas 2.4, Lar. Hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa itu tidak pernah datang dari musuhmu. Itu arti dari postingannya Papa B. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Yang paling menyedihkan biasanya pengkhianatan itu dilakukan oleh orang terdekat. Why? Ada apa nih persahabat? Papa B sampai memposting sebuah kalimat seperti itu. Kita lihat juga tanggapan komentar, banyak sekali respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Nurjin mengatakan, ya iyalah kalau musuh mah udah jelas, namanya juga musuh. Justru orang yang kita percaya itu yang berkhianat dan nusuk dari belakang di luar sepengetahuan kita. Ada juga tanggapan lain. Dari Faulina Aster. Semoga semuanya cepat berlalu Dan memberikan banyak kebahagiaan Dan keberkahan Buat Leslar Family, amin Banyak sekali ya Tentunya doa, support yang diberikan Masya Allah Mudah-mudahan kita semuanya Dijauhkan dari orang-orang yang Berniat tidak baik Kita selalu mendoakan untuk Leslar Family Semoga bahagia Semoga kembali rukun dan selalu memberikan kejutan bahagia maksudnya untuk kita semuanya. Selalu support ya, yang terbaik untuk Leslar, kita yakin Leslar Entertainment akan kembali bangkit. Leslar Entertainment akan kembali sukses. Leslar Entertainment akan selalu memberikan kejutan kebahagiaan dengan semangat yang baru, dengan wajah yang baru. Amin. Kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Dan pastinya kita selalu mencari kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bila. Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.